Assalamualaikum, guys. Kami akan vlog terbaru JLS slot 7 ini ke arah Serang, guys. Ya, nah ini ini keadaannya nih. Ini hampir ke sampai ke Watu Sewu, guys. Nah, kami akan vlog. Tuh, nah, seperti ini guys reviewnya nah, dan Nah ini guys, ini kami sampai ke kantornya ini Dulu, jangan lupa like, komen, subscribe ke channel kami, Surahono Office Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.